serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya. Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini kita lihat persahabat ya ada postingan terbaru dari Papa Bilar. Emang ada aja tentunya pembahasan netizen, ada pembahasan soal inisial R persahabat ya tentunya. Tertuju kepada nama Rizky Bilar Kita lihat persahabat ya Ada tentunya DM yang masuk kepada Papa Bilar Pak, lu amat disayang sama netizen ya Kalau ada artis inisial R Ingatnya lu mulu Kemarin-kemarin dibilang lupang hidup istri Sekarang kasus besar gini pencucian uang Orang kaya lu juga dibawa-bawa per persahabat Papa Bilar hanya membalas dengan emot ketawa Dan kita lihat juga ada tentunya pertanyaan lain. Jadi netizen maunya lu kaya atau miskin pak? Pada nggak konsisten ah katanya tuh Hingga Papa Bilar juga membalas, biarin aja yang penting mereka seneng. Emang ada aja kelakuan dari netizen, persahabat ya. Inisial R itu tentunya bawaannya kepada nama Rizky Bilar selalu. Kita lihat juga persahabat berikutnya. Papa Bilar di sini mengunggah video, persahabat ya, ada seseorang yang lagi memegang amplop berisi uang. Namun kita juga dibikin salfok banget kalimat yang diposting oleh Papa B. Nih, mau cuci uang dulu pakai sabun colec, lalala, ye ye ye katanya tuh, aduh, masyaallah kelakuan asil lucunya, Papa Bilar emang selalu membuat happy warga Konoha. Kemudian juga begitu banyak persahabat tanggapan hingga respon yang diberikan. Di antaranya persahabat dari akun Instagram, Ketan Pencok Ibu Siwan mengatakan, Nah, ini semalam aku ngakak baca komentarnya. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram Wardah7275. Inisial R kalau nggak Raffi ya Bilar. Inisial B pasti netizen bilangnya juga Bilar, katanya Ada juga tanggapan lain dari Happy Dewi 8. Di situ mengatakan netizens kalau ada yang nyebutin inisial R... Ingatnya pasti keriski Bilar Terlalu melekatkan nama Bilar di hati dan pikiran netizen Emang selalu bikin ngakak banget persahabatan. Mudah-mudahan ya, Bunda Lesti, Bapak Bi, dan Abang Fatih Ini selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik, amin Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita tentunya lihat outfitnya Bunda Lesti persahabat guna Lesti tentunya saat mengunggah video ini memakai Baju atau gamis dari Nubi Ini bukan kaleng-kaleng juga para sahabat, ya Harganya mencapai 489.500 rupiah Masya Allah Berkas selalu Barokah terus untuk idola kesayangan Mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita Semuanya, amin Kemudian juga persahabat berikutnya Kita lihat juga nih kabar mengenai lagu Insan biasa Alhamdulillah para setelah 15 hari perilisan bertahan di posisi trending 1 untuk music Indonesia bergeser ke trending 2 tetapi tetap semangat ya untuk kita semuanya mudah-mudahan semakin kompak untuk warga Konoha semakin solid mensuport mendukung karya sang kejora Lesti tentunya untuk berikutnya juga ya persahabat, selanjutnya kita mampir ke storynya Bunda Lesti. Ini baru saja Bunda Lesti mengunggah tentunya endorse persahabat ya. Walaupun kita tidak melihat tentunya foto Bunda Lesti yang terbaru, kondisi Bunda Lesti yang terbaru, tetapi kita sudah merasa happy ketika Bunda Lesti tentunya aktif kembali di Instagram. Alhamdulillah Bunda Lesti, mudah-mudahan tentunya selalu sehat, bahagia, dan semoga selalu memberikan kejutan